Hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang maha murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Santo Yosef yang mulia, teladan semua orang yang mengabdikan diri pada pekerjaan. Dapatkan bagiku rahmat untuk bekerja dalam semangat penebusan dosa. Untuk penebusan banyak dosaku. Untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, Menempatkan panggilan tugas di atas kecenderungan alami saya. Untuk bekerja dengan rasa syukur dan sukacita, Menganggapnya sebagai suatu kehormatan, Untuk menggunakan dan mengembangkan melalui kerja, Karunia-karunia yang diterima dari Allah. Untuk bekerja dengan ketertiban, Kedamaian, moderasi, dan kesabaran Tidak pernah menyusut dari kelelahan dan pencobaan Untuk bekerja di atas segalanya Dengan kemurnian niat dan ketidakmelekatan dari diri sendiri Tidak henti-hentinya menjaga kematian di depan mata saya Dan catatan yang harus saya berikan tentang waktu yang hilang Bakat yang tidak digunakan Kebaikan yang dihilangkan dan kepuasan diri yang sia-sia dalam keberhasilan, sangat fatal bagi pekerjaan Tuhan. Semua untuk Yesus, melalui Maria, semua mengikuti keteladananmu, Ya Santo Yosef. Demikianlah akan menjadi kata-kata jaga saya dalam hidup dan mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu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 Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.